Kupul sedih itu Kestinggal su Hanya karena masa lalu tak bisa lupa tuh yang ku pakai hati kalau dianya setengah hati berasa sudah terus sekarang ku yang setengah mati Dia yang buat ku terluka sayang rasa susah Dia yang buat ku menangis sayang Sasaki. Dia asik asik main main dengan kupu hati, kok terlalu. Uh, yeah. Coba kau kasih langkau sedih di masa lalu Lupakan kenangan dan biarkan semua berlalu Mencoba untuk ikhlas meski akhirnya hati terluka Karena dengan hati yang tulus melepas kau kan bahagia Silang, pudar pergi dan menghilang Dan kembali sa berpamitan pada senja Untuk pulang Gapai cinta yang setia Dan semoga sadu akan kau bahagia. mengala meski saya tahu ku yang salah Sekian lama pertahankan Jaga kau hati untuk saya Tapi kenapa nih Kau terlalu serius sayang di seperuh hati Di muka bilang setia di belakang main gila Si waduh mama sumpah ni cinta sungguh kejam Saya mengalami mengalah meski saya tahu ku yang salah Sekian lama pertahankan jaga kokoh hati untuk saya Tapi kenapa ni Ku buat samacam sutira dan Perjuangkan ku salah Sepamit untuk kelain hati Semoga ku Tuhan berkati Dia asik-asik main-main, dengkupmu hati, ku terlalu sering. Dia asik-asik main main dengan kupu hati Kau terlalu serius sayang di sebelum hati Di muka bilang setia di belakang main gila Siwado mama sumpah ni cinta sungguh